menyakiti setiap waflat kelalaian apa yang ada terletak di setiap hati manusia tempatnya kelalaian yang mengakibatkan kita kita ini menjadi berbuat yang tidak dirigai oleh Allah dan tidak disukai oleh baginda Nabi shallallahu alaihi wasallam.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 tapi yang menjadi pertanyaan, sejauh mana kita memandikan hati kita setiap hari? Kalau mandi, wudhu, ada airnya, entah itu air hujan, air salju, air laut, air sungai, air sumur, air gunung sebagaimana diterangkan di dalam kitab Tafsir al musaf Atun itu jelas ada alatnya nah alatnya untuk membersihkan hati ke pengganti air itu apa ala didikrillahi taqmahimun kudu -um. itu diantaranya untuk membersihkan wali dan tulung saja sehingga bisa mengikis membersihkan khutbah kita semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dia menguatkan sekali jangan sampai khutbah ini ketika waktu meja lupa ini ketika waktu mazak kita lupa kepada Allah s.w.t bahkan di sebelah kita itu terkadang mengingatkan Allah Allah Allah Allah karena tidak terbiasa akhirnya lupa apa itulah Allah, Allah. apa itu Allah Dan lalu menghindari-hindari disinilah definisi di perlunya tereka kita kewajiban untuk menggapai memasuki tarikhah intinya untuk membersihkan dofflah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dikira masuk tarikhah itu ah itu gampang itu sana, akan kita membersihkan hati kita. Kalau ada orang alim syar'i seakhirah, tapi kalau ada orang yang hatinya bersih muhlis dan sebagainya saya sabun kepada orang itu dan saya bertanya apa nabi selalu mau melibu ini pentingnya tarefah adalah disini intinya tidak al-diwiyah tidak nafsyabandiyah tidak khalidiyah suskiah, suhlawadiyah dan lain sebagainya tijaniah, idrisiyah alawiyah, idrisiyah, adabiyah dan saya lainnya tarefah Tininya sama. Untuk mendapatkan apa? Antak udahlah ka anak Ini terlalu tinggi. Sudah mengakhir saja. Pak Inlang in ya Rabbi. Bila kita yang pertama tidak bisa, coba kita merasa dilihati dengan oleh Allah SWT Ini sulit untuk bisa mengingatkan diri kita sendiri selalu dimulai kepada Allah, tak adalah sulit Tanpa dilatih dengan pikir yang banyak Dengan keranta guru kita yang mengajarkan melontak musul Rabiqqa adalah bukan untuk mendewakan guru tapi guru kita adalah wasito untuk mengantar kita ketemu sama Allah SWT. Ketika Rasulullah Isra'aziko dituntut oleh mereka Jibril. Tapi setelah misi tertunggu, Rasulullah langsung bertemu dengan Allah SWT, mengetahui dengan langsung bahwa mufola patuh Seperti Nah, kami perlu penuntung untuk niqaraj. Nah, murid niqarajiyah itu dengan apa? Dengan guru-guru Mursyid -guru itu tadi. Sehingga menemukan la ilaha illallah muhammadur rasul salallahu alaihi, wa alaihi wasallam. Kalau orang sudah merasa selalu didengar, dilihat oleh Allah Ta'ala, kira-kiranya akan mengurangi maksiat atau tidak?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 Apakah itu tidak menjadi tuntutan di hadapan Allah SWT? Bisa menyesali menjadi ibu badan enam bulan saja. Tapi saya belum tahu dengan ini. Ternyata sepele ini tidak tidak bertulang. Tapi sekali-kali bisa mengumumkan karena bisa.